Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Dengan Ahmad Nah <coughs> 81 Inilah Perwujudan atau penampangan luncang saya Nah pagi ini Saya sedang menghiram Ya seger soalnya hari ini kemarau, Panas Di siram jam itu as pagi dan sore gantung cuaca ini cuacanya panas sekali jadi terus racun menyiram. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.